Sarungan ideologis Umat Islam lebih khusus di Indonesia Dengan golongan komunis Bodoh Yesui Atau yang sering kita kenal dengan Kristiani Radikal Kelompok nasionalis Kuler Ini berlangsung sudah sejak dulu Sampai sekarang bahkan di Indonesia yang kita saksikan komunis sudah ditopang oleh syiah provido bahkan pertarungan ini tidak lepas daripada skenario global yang ingin mencengkeram Indonesia di mana Indonesia penduduk muslimnya terbesar di seluruh dunia dan itu diakui oleh lembaga riset dunia The Pew Forum on Religion and Public Life Indonesia diletakkan pada ranking pertama jumlah penduduk muslim terbesar di seluruh dunia Oleh karena itu Indonesia adalah sasaran target utama Terlebih Gerakan Zionisme Internasional Yang mentargetkan 2025 mereka ingin mencengkram kuku-kukunya dan semua lini kehidupan di Indonesia. Saya masih ingat apa yang dipidatokan Dr Mahathir Muhammad ketika acara Islamic Conference. Beliau pidato The Jews Rule this world by proxy. Jadi Yahudi ini ingin menguasai dunia ini lewat toksi, boneka. Kalau kita lihat. Kekinian. Zionisme Yahudi internasional Tangan kanannya adalah kapitalisme Amerika Tangan kirinya komunisme-komunisme Cina Jadi kapitalisme Amerika dan komunisme Cina itu adalah proksi Yahudi Walaupun kita lihat dohirnya Amerika dan Cina seakan-akan mereka berperang, tapi itu hanya kamuflase. Sandiwara. Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al Maidah ayat 82: ini syaitan dan ada Yahuda, Sungguh kalian akan menyaksikan orang-orang yang paling keras perusuhannya terhadap hamba-hamba Allah yang mukmin, kata Allah Al -Yahud, Yahudi dan orang-orang musyrik. Kita baru tahu ada sebuah nota diplomatik dengan kode referensi Beijing Beijing 1448 Ternyata Kementerian Luar Negeri Amerika dan Kementerian Luar Negeri China sepakat untuk melakukan akselerasi. Menjadikan Indonesia menjadi sebuah negara sekuler, bahkan China, Partai Komersial sudah sejak tahun 1986, Partai Komersial sudah mengincar Indonesia, bahkan pada saat Kongres Partai Komersial tahun 1986 itu, China melakukan kajian tentang Indonesia. Diambil sebuah kesimpulan Ada tiga hambatan Cina Untuk melakukan penetrasi ke Indonesia Yang pertama Regulasi dan doktrin anti-komunis Hambatan yang kedua Posisi suling Pancasila sebagai musuh komunis Hambatan yang ketiga Sikap anti umat Islam seluruh Indonesia Masih solid Mas muslimin bin Jamah Jum'ah ah Ternyata Apa yang saya sampaikan ini Implikasinya I e polisos berangkap. Ada dua buah foto Foto yang pertama Dan foto yang kedua Dua-duanya presiden Dunia Islam yang pertama, foto sebelah kanan. Presiden Turki, Tayyip Erdogan. Beliau ziarah di makamnya Muhammad Al-Fatih. Foto sebelah kiri itu Presiden Indonesia. Beliau ziarah di makamnya Mustafa Kemal Ataturk. Apa implikasi dari dua buah foto ini? Foto yang sebelah kanan Beliau melakukan perubahan besar-besar. Turki sebagai sebuah negara yang sekuler ekstrim. Beliau ubah dengan tiga aktivitas yang sangat fundamental sekali. Yang pertama, gerakan sholat subuh berjamaah. Yang kedua, gerakan infak dan sodapah. Yang ketiga, bangunan silaturahim antara umara dan ulama. Bangunan ukhuwah antara ormas-ormas Islam. Tiga aktivitas fundamental ini digerakkan oleh Presiden Turki Tayyip Erdogan ke seluruh wilayah Turki. Allahu Akbar. Dalam waktu 50 tahun Turki berubah. Dari sekuler ekstrim, tahap demi tahap, menjadi sebuah negara Islam. Akhirnya puncaknya, Melolongsi, ayah Sofya yang dulu pada masa Imperium Romawi itu sebuah gereja. Ketika ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih, rahimahullah. Ayah Sofya dibeli dengan harta pribadi beliau. Untuk umat Islam Yang pada masa Pemerintahan Mustafa Kemal Atatürk, Ayah Sofya Dijadikan museum Ketika pada masa Presiden Toyek Erdogan dilonceng Menjadi masjid Dan tempat tanggal 24 Juli 2020 Ayah Sofya digunakan Untuk sholat Jumat Dengan jargon Dari ayah Sofya ke Masjidil Aqsa. Ini benar-benar menggetarkan dunia barat. Tidak hanya sekedar jargon. Presiden Tayyip Erdogan pasca launching Aya Sofya yang waktu itu beliau mengundang khusus qari untuk membaca tilawah Al-Qur'an pada saat pembukaan Aya Sofya untuk digunakan salat Jumat ah pertama kali yaitu pemuda dari Aceh Darussalam. Dan Aceh Darussalam kalau kita buka dari sisi historis itu masuk ke khalifahan Turki Utsmani. Bahkan di sana ada mujahidah yaitu Laksamana Kemal Hayati. Mujahidah yang dididik untuk menjadi mujahidah di Turki Utsmani. Sehingga beliau seorang mujahidah yang tangguh yang berhasil membunuh komandan angkatan laut penjajah Belanda dan itu sampai sekarang sejarah itu masih bisa kita lihat di Aceh Darussalam tapi belum pernah Mujahidah Laksamana Kemal Hayati masuk dalam buku-buku sejarah yang dibaca oleh anak-anak kita ini penggelapan sejarah Masyarakat. akhirnya apa yang terjadi Presiden Tayyip Erdogan mengundang pimpinan Harokatul Mugawamah al-Islamiyah, Ismail Haniyeh. Benar-benar ini menggetarkan dunia barat. Amerika, negara-negara barat, marah. Tapi Presiden Tayyip Erdogan menunjukkan Izzah sebagai seorang pemimpin dunia Islam.